Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin Wa alihi tawhirin Wa sahbihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin Amma baktu'ah Wa inna astagal hadis kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur muhdasatuhah Wa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dzalalah, Wa kulla dhalalatin finar Segenap muslimin Rahimakumlah kita bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan kita masih mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala secara dohir ataupun batin sehingga saat ini kita masih bisa melakukan amal soleh, yaitu mengaji, mempelajari dinul islam dibacakan kepada kita ayat-ayatnya Allah hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang secara khusus hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja tidak semuanya mendapatkan yah tasyukirohmatihi mayasa Allah memprioritaskan memilih menghendaki secara khusus orang yang Allah kehendaki dan itu akan menjadi keimanan yang sangat menakjubkan karena kita tidak pernah hidup tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah ketemu dengan sahabat Nabi Anhu demikian juga tabiin ulama-ulama tabiin atba'u tabiin kita tidak pernah dan tidak hidup sezamannya tetapi masih ada hal yang menakjubkan dalam urusan keimanan dan kebaikan nah, meski tidak pernah bertemu dengan rasulullah dan para sahabat tetapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman nah itu itu imanan iman yang paling besar ajruhu ila Allahi ta'ala ya. jadi mereka itu adalah satu kaum yang yakura kitab, yakura Quran, mereka hanya membaca kitab ya, membaca Al-Quran atau membaca hadis hatis Nabi SAW wayu'minu Nabi lalu menjadikan mereka itu beriman walam yarouni kata nabi mereka belum pernah dan tidak pernah bertemu dengan aku tapi mereka beriman hanya dengan membaca Al-Quran, hanya dengan mendengarkan pengajian-pengajian menyebabkan kita itu paham dengan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW nah itu adalah karunia nikmat dan rahmat Allah yang sangat besar. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kita. Demikian juga dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampailah keduanya beritanya kepada kita itu tujuannya agar kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ayatihi linnas Laa 'allahum yatakun. Kadzalika yubayyinullahu, nah, seperti itulah. Demikianlah. Yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya. lin kepada manusia. Nah, dengan kita membaca, kita mempelajari, kita mendengarkan, memperdengarkan, membaca dan membacakan, menyampaikan disampaikan nasihat-nasihat Al-Qur'an itu La allahum yataqun agar la allahu manusia itu yataqun bertakwa kepada Allah taala meningkat ibadahnya meningkat syukurnya kepada Allah dan meningkat dalam urusan ketaatan kepada Allah dan rasulnya Bapak Ibu muslimin rahimakumullah kita lanjutkan kitab mubatul akam kitab thaharah babnya yang ketiga yaitu bab siwak bab tentang bersiwak Siwak itu adalah ismun dil bihi Jadi sebutan nama untuk kayu ya sejenis akar atau dari kayu siwak yang digunakan untuk apa bergosok gigi jadi gigi giginya itu dibersihkan ya, dengan alat yang namanya wispak atau siwak supaya yang ada pada gigi berupa kotoran kotoran al ausah fil asnan ya. ada kotoran-kotoran yang ada di gigi atau warna kuning yang ada pada gigi karena sebab sesuatu tertentu itu bisa dibersihkan dengan siwa dengan siwa demikian juga dalam bab ini menerangkan tentang masalah siwa itu tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan mulut agar mulut itu hilang atau jauh dari e, rohihat al kariha bau yang tidak sedap. Jadi adanya bau-bau yang tidak sedap itu bisa dibersihkan nah dengan siwak itu yang disunahkan. Demikian juga, kalau menggunakan siwa itu akan mendapatkan nilai pahala karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Dan siwaknya itu bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pelajari, hati hatinya sebab juga banyak di kalangan kita yang mereka itu menggunakan siwa, tapi baunya juga masih. Kariha, baunya tidak enak. Atau kadang kalau kita pakai siwak, kayu siwak itu kita pakai tidak nyaman. Ngatur ngatur Tuh kalo kalau jangan nyaman apa batu damal kayu siwak bernate apa pak? Ibu ibu nanti? Bapak bapak kita terenggak. Itu kalau kita pakai kayu siwak, ya kayunya kan kering ya seperti kayu pada umumnya itu itu kadang-kadang malah tidak menghilangkan bau, padahal tujuan menggunakan siwak itu supaya baunya hilang. Nah, maka ini yang perlu untuk kita pelajari siwak yang yang bagaimana nah itu, siwak yang bagaimana atau pilihan yang lain pilihan yang lain itu adalah yang penting giginya itu bersih bau mulutnya tidak apa ini, bau mulutnya tidak mengganggu orang orang lain itu bisa menggunakan selain daripada miswak atau kayu siwak itu bisa menggunakan kenapa? gosok gigi alat gosok gigi dengan pastanya itu sekarang sudah ada odol siwak ada pasta gigi, ini. nah kalau sesuatu itu lebih mendekati kepada sunnah itu lebih baik kita pakai kalau kita mungkin tidak terbiasa menggunakan kayunya ini pakai kayu siwanya kok tetap baunya tidak hilang malah baunya itu mengganggu misalnya ini, kok tetap bau ini Pilihnya, nah, kita pakai pasta siwa itu. Boleh kita pakai pasta siwa itu. Atau yang biasa kita pakai ada pasta-pasta yang lain. Pasta gigi yang lain. Nah, kalau ingin sempurna, Yahshulusawab di samping itu menghilangkan warna kuning pada gigi, kotoran-kotoran, dan juga untuk membersihkan mulut dari bau-bau yang tidak yang tidak sedap itu serta mendapatkan kesempurnaan ya sulusawab mendapatkan pahala ya itu pakai siwa dan yang terbaik ini sebagaimana beberapa riwayat yang nanti akan kita dapati hadis-hadisnya itu adalah siwa kun rotbun siwa yang masih basah jadi yang kandungan atau kadar airnya itu masih ada pada kayunya itu. Itu yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau kayunya itu basah, siwaknya itu basah itu, walaupun kita pakai atau kita kunyah-kunyah pada mulut kita itu, itu tidak berpengaruh. Dan siwak yang basah itu baunya harum, baunya harum makanya kalau beli kayu siwak ya pilih yang basah yang baunya harum dengan kisah haji, tawie umroh, tawi tangerico atau di mana kita biasanya dijual kayu kayu siwak tapi umumnya itu kayunya kering, kayunya itu kering. Nah kalau kita ambil manfaat manfaat dan faidahnya itu yang lebih baik itu siwak yang basah, siwak yang basah. Nah, mungkin monggo coba, coba di apa, jenangan tumbas antara siwak kering dengan siwak basah nah kedua-duanya nanti dimanfaatkan karena faedahnya itu banyak pertama an-nadzafa untuk kebersihan yang kedua asihah untuk kesehatan jadi ada nilai sehatnya ada nilai kesehatan kemaslahatan dalam urusan kesehatan menggunakan siwak itu kemudian kot urro al karihah jadi untuk memutus bau yang tidak sedap jadi bau yang tidak enak yang tidak sedap itu bisa dihilangkan dengan siwak nah, siwak yang basah tadi itu nah, kalau siwak yang kering saya sudah berkali-kali mencoba itu habis pakai sikatan pakai siwak itu kita tetap ambune, buatan enak nonton bau tidak enak makanya yang terbaik mungkin disiapakan makanya kalau sudah kadar airnya hilang ya beli lagi, ganti lagi nah kemudian diantara manfaat yang lain kalau kita itu bersiwa adalah toyibul fam untuk apa, mengharumkan bau mulut bagaimana mulut kita itu dalam keadaan sedap dalam keadaan wangi dalam keadaan Uh, wairul kariha jadi baunya tidak uh, baunya itu tidak mengganggu apalagi kita beribadah kepada Allah Ta'ala ini wa tahsilu sawab wa tahsilu sawab dan menggunakan siwa itu akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Ta'ala ini nah yang terakhir siwa itu adalah sunnah menurut keterangan para ulama' Siwa itu adalah sunnah. Kenapa? Itiba Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siwa itu yang direkomendasi oleh Nabi kebersihan, kesehatan, kebagusan, kesucian untuk beribadah kepada Allah sebelum mengerjakannya itu menggunakan siwa itu rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau keterangannya siwa itu demikian berarti siwa itu luar biasa. Luar biasa ini, manfaatnya ini. Kita lihat hadis-hadisnya. Ada beberapa hadis di dalam bab siwak ini. Dan kenapa sebelum kita mempelajari kefahaman hukum-hukum Islam, di sini pengarang kitab memulainya dengan siwak itu. Dengan siwak, dengan kayu siwak. Ya tujuannya ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu dalam keadaan bersih. Nadofah dalam keadaan bersih, suci minar ra'ihatil kari'ah dari bau-bau yang tidak sedap Sebab kalau kita beribadah nantinya ya, kemudian kita tidak membersihkan gigi kita bau-bau kita itu tidak akan sedap bahkan tidak akan nyaman kalau kita ini beribadah kepada Allah Ta'ala dan kaitannya menghadap kepada Allah nah, Anal musalli yunajiro bahu. Orang yang sholat itu dia sedang munajat kepada Allah Taala kepada pemeliharanya. Maka dalam memperhatikan orang yang sholat itu, bagaimana dia menghadap berhadapan kepada Allah Taala. Termasuk nah ini termasuk uh, sebelum beribadah supaya bersiwak terlebih dahulu. An Nabi hurai rota anhu anin Nabiyyi salam alaihi wasallam kala laulaan asuk kau ala ummati seandainya tidak memberatkan terhadap umatku kata Nabi kalau kaum muslimin tuh tidak berat la amar tuhum piswaki Sungguh aku perintah mereka Bisiwaki dengan siwa Untuk bersiwa Jadi membersihkan gigi dengan kayu siwa Itu namanya siwa Bersiwa Ma'akul li wudhu in Indakul Bersama tiap-tiap wudhu di hadapan, di sisi, tiap-tiap sholat, mutafakun alai, mutafakun alai itu yang disepakati atas hadis ini. Mutafakun ala sihhatihi, jadi hadisnya tidak perlu untuk dipertanyakan dan diragukan, diterima apa adanya, dan siap untuk diamalkan. Itu kalau hadisnya mutafakun alai, itu sudah disepakati para ulama. Kalau sebutan mutafakun alai itu hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalau tidak memberatkan bagi umatku tak perintah saya perintah mereka itu untuk siwak setiap wudhu di saat tiap-tiap sholat. Jadi kalau siwaknya itu berarti lima kali. Kalau tidak merasa berat dan ungkapan laulaan as ala umadi itu Rasulullah SAW mengetahui kalau kaum muslimin itu yang merasa berat kalau tidak percaya kita boleh coba kita membersihkan gigi kita setiap kali sholat kita sikatan kita bersih-bersih dengan sikat dan pasta gigi itu setiap waktu Sholat waktu wudu mungkin satu kali dua kali satu hari dua hari tiga hari bisa dan kuat tapi kalau dilakukan terus menerus itu akan menjadi berat akan menjadi berat dan Rasulullah saw mengetahui itu laulah an asu koala umati la amartuhum bisiwak maakuli wudhu'in in indakuli sholatin dan ini termasuk kesempurnaan nasihat Nabi SAW dan juga kecintaan beliau. Yaitu al-khair li'umatihi, kebaikan untuk umatnya. Dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dan kaum muslimin itu kalau mau mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna termasuk diantaranya adalah Rasulullah SAW memotivasi menghasung menganjurkan kepada kita itu untuk memperhatikan masalah siwa alat tasawuf siwa nah, di depan tadi sudah saya sampaikan itu banyak sekali manfaat-manfaat atau faedah-faedahnya Bersiwa itu. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan kalau kita bersiwaknya itu benar. Dan itu dilakukan setiap wudhu kalau bisa. Nah, cuman karena laula an asuka tadi eh, kalau bukan memberatkan, nah ternyata menjadi berat bagi kita kaum muslimin kadang-kadang oh, kita tidak bisa disiplin sikatan saja kita satu kali atau dua kali sikatan bersih-bersih bahkan sebagian kita jarang-jarang sikatan jarang-jarang <laughs> bersih bersih gigi nah, kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam ini ini adalah pendidikan ini adalah pengajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita ini. Kita coba, kita usahakan bersih-bersih mulai dari mulut dengan siwa. Kalau tidak dengan siwa ya dengan yang lainlah Yang penting itu bersih. Kalau rekomendasinya Nabi Siwa, nah bisa juga kita pakai yang pasta giginya itu pasta. Siwa itu Diambil dari that, that, Dari kayu siwa itu Ini kalau buatan promo loh jangan jenengan tumbas pasta gigi merek no? <gif> Siwa ini bukan promo Kita hanya ingin Itiba kepada nabi Dalam urusan kebersihan berten. Karena Islam itu Mengajarkan kepada kita Semua persoalan Sampai Sampai bersandal kita masuk ke jamban Sampai kita pakai pakaian Kita makan dengan tangan kanan Rasulullah SAW Berikan contoh seperti itu Supaya hidup kita ini Barokah, banyak kebaikannya Bernilai kebaikan Makan dengan tangan kanan Kita ada kebaikannya Berbeda kalau kita tidak memperhatikan Makan dengan tangan kiri Seperti orang-orang pada umumnya Makan oti-oti Makan jagung manis Makan sesuatu yang ringan Itu dengan tangan Tangan kiri Bahkan juga ada Pak Kiai Itu makan dengan tangan Tangan kiri Padahal dilarang oleh Nabi Tidak boleh makan dengan tangan kiri Nah ini perlu untuk kita hidupkan Sunnah-sunnah Nabi shallallahu alaihi wa'ali Jadi faidahnya itu Manfaatnya itu sangat banyak sekali Kalau kita mau melazimi apa yang diajarkan oleh Nabi khususnya maakulibuduin ausolatin setiap kali kita ini budo atau kita ini sol salat di hati saya lain kalau di sini maakulibuduin inda solatin jadi kalau kita mau menerapkan pada waktu salat berarti sebelum salat kita ambil kayu siwak kemudian kita gosok-gosokkan dan yang terbaik itu adalah siwakun rotbun eh. siwakun rotbun itu bisa dibawa kemana-mana siwak rotbun siwak rotbun itu memang agak mahal daripada siwak-siwak yang eh, yang kering kalau yang kering tidak ada zat-zatnya itu karena sudah kering eh. nah, kalau kita pakai nanti tetap yang saya rasakan sendiri pakai kayu siwak itu ya setelah itu kok baunya yang tetap malah berbau ini. itu kayunya kita cium baunya, ya malah bau dari bekas mulut kita ini. Nah, makanya kadang-kadang buatan buatan sekaycon, kayu kering itu ini ternyata kok tidak sesuai dengan apa atau apa saya yang kurang paham begitu kurang lebih mengerti kata ulama tadi itu manfaatnya itu minfawaid minfawaid kathiroh manfaatnya itu sangat banyak sekali. Bagaimana tadi sudah disebutkan. Nah nanti insya Allah akan kita temukan hadisnya siwak yang basah itu, itu yang terbaik dan itu biasa dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulani monggo dicobi, nih dengan tumpas dua, yang satu siwak kering, yang satu siwak yang basah, yang kadar airnya masih banyak kadar air siwak itu. Kemudian monggo damel silakan untuk dipakai, dipergunakan nanti. Nanti bagaimana kedua-duanya? Nekulo lebih mantap yang pakai yang basah Ini hadis yang pertama Kemudian hadis yang kedua al hadis Susani bab. Hadis yang kedua dari Bab Bukan dari hadis ya. An Hudzaifah ibnil Yaman qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma minal laili yasusu fa hu jika apabila beliau itu bangun dari waktu malam berdiri dari waktu malam maksudnya bangun tidur yasusu fa hu beliau menggosok-gosok mulutnya jadi ya susu itu jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian digini-ginikan itu ya susu fahu pada mulutnya bis dengan siwa jadi beliau membersih-bersihkan menggosok-gosokkan mulutnya itu bis siwaki dengan siwa jadi membersihkan al asnan bimiswak arodon secara bersilang nonton niku Tukang ngenten, tukang ngenten, cuman kalau menurut pakar kesehatan itu kalau membersihkan gigi itu yang searah dengan gigi. Nek pulang janangan ngenten sikatin pun kasar-kasar-kasar-kasar ngenten, nggak ya, harus eh, harus obatan no, bu, kan ngenten toh, pulang nggak ngonten ngonten. Cuman kalau menurut pakar Gigi niku yang terbaik adalah searah dengan gigi. Jadi membersihkannya itu begini. Kalau kita pakai kayu siak, kayu siak ya begini. Itu lebih sesuai. alam. Tetapi kayviahnya ini tidak harus karena ini adalah pendapat saja. Nonton. Boleh dipakai, boleh tidak. Nonton. alam. Nah di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keteladanan, memberikan contoh kepada kita bangun dari tidur. Beliau bangun dari tidur itu adalah untuk yang dilakukan beliau itu adalah untuk membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap, apalagi kalau tidurnya itu panjang dan lama itu memungkinkan ketika bangun tidur itu bau mulut yang tidak sedap, bau mulut yang berbau. Nah sehingga karena idah komamin naumil jadi ketika beliau itu bangun dari tidur malamnya yang panjang itu disangkakan kalau orang itu bangun tidur diyakini disangkakan Tahu yur fam. bau mulutnya itu mesti berubah ini tidak bisa dipungkiri jadi bau mulutnya itu mesti berubah nah sehingga dalaka asnanu sallallahu alaihi wasallam giginya rasulullah itu beliau menggosok-gosok, beliau menggosok-gosok pada giginya. Dalam khasna Nabi Alaihi Wasallam, beliau menggosok-gosok giginya itu dengan kayu siwa. Dan tujuannya adalah liya koto arroihah untuk menghilangkan bau. Tujuannya itu. Nah kemudian juga diantara manfaatnya adalah waliyansid ba'da naum alal qiyam untuk menggiatkan jadi dengan membersihkan mulut itu setelah dikalahkan oleh tidur ya karena tidur yang terlelap itu biasanya itu aras arasan nonton, malas nonton. nah untuk menghilangkan malas malas dan apa yang aras arasan itu adalah siwa secara khusus itu menggunakan siwa atau bersiwak. nah sehingga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan sunnah yaitu sunnah as siwat ba'da lain jadi kalau kita ini sudah di waktu malam kita bangun tidak berdiri, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiyamul la'il, salat malam solat tahajud, supaya tidak melupakan bersiwa bersiwa di dalam hadis yang lain ketika kita solat malam itu seseorang itu beribadah di waktu malamnya itu mulutnya malaikat itu berada di depan mulutnya orang yang sholat itu Amen. Nah kalau kita ini mulutnya baunya tidak sedap, maka malaikat itu akan terganggu. Sehingga para ulama itu tatahari, al malaikah malaikat itu akan terganggu dengan sebab bau mulut orang yang sholat, ya, yang bau mulutnya itu tidak tidak sedap, karena tidak bersih bersih, tidak menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu untuk kita perhatikan. Kalau ambek nih misalnya telat-telat ngoten, -telat, merasa apa ini merasa bau mulut saya tidak enak nih, kemudian sholat berjamaah nih, niku pun rumong sholat karena PDW, rasano ambun enak ngoten napa tangga nih, itu bagaimana? Ya kita upayakan tidak mengganggu saudara kita, tidak mengganggu saudara kita dengan bau mulut kita ini. Lebih banyak diam, kita baca ngonten, Naik gulung Alhamdulillah ini Rasulullah SAW mengajarkan setiap mau sholat Siwaan dulu Bersiwa, dibersihkan mulutnya itu Supaya baunya juga harum Kemudian Tidak mengganggu Saudara kita yang ada di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Dan Ditekankan Sunnah siwa ini adalah Indah kuli pada saat kita merasakan berubahnya bau mulut kita ini, jadi kalau kita merasa bau mulut kita ini sudah tidak nyaman, tidak enak, nah itu supaya segera kita berusaha untuk membersihkan. Nah, kalau sekarang kan Tanya alternatif-alternatif, nonton Anton niku pasta yang tinggal nggak pak itu kalau memang bermanfaat itu bagus, tidak apa-apa kalau bermanfaat untuk kebaikan mulut kita tapi kalau merusak dan membahayakan ya kita pakai yang lain kalau yang murni dan alami yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu menggunakan siwa itu lebih utama lebih utama atau kalau kita pakai pasta gigi yang lain dan siwa kita gabung ya tidak apa-apa tujuannya beribadah kita kepada Allah itu nyaman tidak mengganggu orang-orang lain nah sama ketika kita ini habis makan peti atau kita makan al yaitu bawang bawang merah atau bawang putih atau bawang lanang atau bawang nopok Bawang bombe. Nah, kemudian menimbulkan bau-bau yang tidak enak. Atau makanan-makanan yang lain. Yang menyebabkan berbau dan dicium oleh saudara kita. Tetangga kanan dan kiri kita mencium bau mulut kita ini. Nah, supaya kita membersihkan terlebih dahulu. Kemudian sampai mantun. Ngedo pete, utawa bawang, putih, merah, nonton niku terus, buatan dibersihkan, tidak dibersihkan. Kemudian kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah, imamnya lagi baca, fatihah dan surat, tetangga kanan kira-kiri, ya kanan kiri, sebelah kanan dan kiri. Niku nahan-nahan mulutnya ini. Ini tidak diluk ditutupi, dilak diluk ditutupi. Nih. Maksudnya, napa Iya bape sope sih, katenih nuduh kok yo ya rana, ngantenih. Lak nanti yang kerawasatan nanten gih. Naten lu kubatin. Donaikulo, seandjangan tuh kulup ya. Bagi pun kerawasakan, bukan kerawasakan Allah Hu Akbar ngantenih. Batenya aman. Waktu ruko, waktu sujud nih. Apalagi waktu sujud yang tni. Ya Allah bape sope, Kiauw ya Allah. Ada bape kok kakek enak temen. Ya Allah, astagfirullahaladzim Nah kalau masih ada bau-bau itu nah, Berarti perlu kita koreksi Mungkin siwak yang kita pakai Ada siwak kering nah, Siwak yang Utama dipakai Itu adalah siwak basah Kita lihat atis yang ketiga an Aisyah radhiyallahu anha kolat Dari Aisyah. Dakhola Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Siddiq Radiyallahu anhumah Abdurrahman bin Abi Bakar asyidik itu masuk ala Nabi wasallam pada Nabi. Abdurrahman bin Abi Bakrin di sini adalah saudaranya Aisyah. Jadi saudaranya Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, itu masuk pada Nabi. Jadi dia masih, apa, Termasuk. Ibni Nabi Saudara sekupunya Nabi Ponakan, Gek Nopo Ipar saudara Ipar Kalau laki-laki tidak ada masalah Sesama laki-laki Tapi kalau perempuan Saudara Ipar perempuan Itu bukan mahrum Alhamu Al-maut Karena saudara Ipar itu adalah kematian <tuh -tuh. Maksudnya itu perkara yang banyak orang tidak memperhatikan itu bukan makrom dianggap ya saudara karena kedekatannya nah, walaupun tidak boleh dinikahi loh. kan saudara ipar tidak boleh dinikahi karena masih ada kakak atau adiknya tapi kalau sudah meninggal dunia yang jadi istrinya itu masuk saudara iparnya itu boleh di dinikahi Ab, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk kepada Nabi SAW wa'ana musnidatuhu ilah sederi dan saya saya Aisyah itu itu penyandaran beliau ilah sederi pada dadaku jadi Rasulullah itu bersandar kepada dadanya di pangkuannya Aisyah ini waktu keadaan Nabi SAW beliau akan Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu nazaknya beliau. Jadi waktu-waktu yang dekat beliau dengan kematian dan kematian beliau Shallallahu Alaihi itu berada dalam pangkuan Aisyah. Jadi beliau bersandar pada dadanya. Itu diantara niki kalih atasnya perut nganten Jadi Rasulullah niku di di pangku Aisyah, Rodi Kata Aisyah, wa abdirrohman Rohman siwakun rotbun ini. Nah, Abdurrahman itu punya siwak basah. Bersama Abdurrahman itu ada siwak basah. Waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakr itu membawa menggunakan siwak basah. Tadi di depan saya sampaikan siwakun rotbun. Mungkin ini tumbas nih siwak kun pun siwak basah Yastan bihi yang dia Abdurrahman itu bersiwak dengannya fa rasulullah sallallahu maka rasulullah pun memperhatikan pandangannya mengarahkan pandangannya kepada siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakri jadi Rasulullah itu walaupun saat-saat itu adalah beliau tidak meninggal dunia, tapi beliau itu masih senang untuk melakukan sesuatu yang supaya dicontoh oleh kaum muslimin. diantaranya adalah ini. Fa'abah dahulu Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan, ibaratnya, nampung deh, deleng terus ngerti eh, nggih, siwae eh, kepada siwa kayu siwak yang dipakai oleh Abdurrahman bin Abi Bakrin Aisyah itu tahu Rasulullah itu melihat kepada siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakrin Fa maka saya pun mengambil siwaknya siwak yang dipegang oleh uh, saudaranya Aisyah itu Abdurrahman itu itu diambil oleh Aisyah maka saya pun mengambil Tuhu Dafa Nabi kemudian saya gigit siwa ini kok digigit nonton, terus ditugel, dipecah nonton. Siwa nama saya menten nonton, ya. Nah ini kok digigit, dipecah, ditugel nonton, nonton. dijadikan dua sisi nonton. Nah kemudian Aisyah mengatakan saya membuat bagus siwa itu memberi wangi wangian nonton jadi kayu siwanya itu diberi sesuatu yang supaya harum baru kemudian saya serahkan kayu siwa itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fastan nabihi maka beliau pun bersiwak bihi dengannya fama ro'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana istinanan ahsanamin maka saya tidak melihat Rasulullah SAW bersiwak dengan sebenar-benar siwak gosok gigi tadi. Itu, ah, hu darinya yang lebih baik darinya ini. Jadi, sesudah diambil siwaknya Abdurrahman itu diberikan kepada Rasulullah SAW, kemudian dibikin pecahan, kemudian yang satu dibuat baik, dikasih wangi-wangian, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamaadaan faragor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selesai, rofa'ayadahu beliau mengangkat tangannya, au sa isba'ahu atau jarinya nanti diangkat. Lihat Sebagian ulama itu beliau mengangkat tangannya ujung jarinya itu menunjukkan kepada Allah, la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan begitu. Wallahu alam. itu akhirnya Rasulullah mengangkat tangan dengan satu ngendi. Nah, termasuk juga disunahkan bagi khotib waktu khutbah Jumat itu, waktu berdoa itu disunahkan untuk mengangkat satu tangannya dengan begini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berbuat seperti itu itu dicontohkan Nabi walaupun juga boleh khotib itu juga waktu khutbah itu berdoa dengan kedua tangannya itu boleh karena juga ada riwayat yang menerangkan Rasulullah SAW berbuat demikian artinya tidak perlu untuk dijadikan persoalan kalau duting diting begitu itu ciri khasnya Muhammadiyah kalau tidak seperti itu nah itu ciri khasnya kita ahlusun awal Jamaah tidak demikian. Kalau kita tahu dalil-dalilnya, oh ternyata kesemuanya itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Summaqala kemudian beliau mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la itu. 'alaihi, lalu beliau menyelesaikan alaihi atasnya. Dan di saat itulah Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sempat terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Fir A'la teman yang tinggi teman yang tinggi atau di tempat yang mulia tempat yang mulia yang sebagian para ulama itu menerangkan sebagaimana di dalam surat An-Nisa itu Rafiqil A'la itu adalah para nabi, Rafiqul itu adalah para suhada, para solihin, orang-orang nah, yang mereka itu mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mendapatkan kenikmatan di akhirat. Mereka semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wakanatakulu dan Aisyah berkata, Mata beliau meninggal dunia, baina hakih nati wada kinati di antara niki napa di atas perut saya dan dagu saya ini jadi Rasulullah SAW itu meninggal nah eh, napa Pak Wi ini, namine nggih dipangku lah wonten cara kasarane gampile memahami wonten mawon dipangku wonten dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha Wafilah din di dalam lafadznya lain, faro'ai tuhuh yang buru ilahi, aku melihat beliau melihat kepadanya kepada Abdurrahman, wa arrof tuanlahu yuhibus siwak dan aku tahu kalau dia itu kalau beliau itu senang dengan siwak fakultu maka saya pun berkata kepada Rasulullah, aku tuhulaka apa perlu saya mengambilnya untukmu ya Rasulullah, fa asharobi rosihi an naam beliau memberikan isyarat dengan kepalanya yang artinya adalah ngeh iya nontonin dari hadis ini bapak ibu muslimin rahimahullah kita mendapatkan pelajaran mendapatkan pelajaran bahwa siwa itu merupakan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa yang disenangi oleh Rasulullah, kita juga merasa senang. Apa yang dibenci oleh Rasulullah, kita juga merasa benci. Nah itulah, mengikuti sunnah itu demikian. Nah termasuk, menggunakan, memanfaatkan siwak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan siwaknya, al robi. Siwaknya itu bersiwak dengan kayu siwak yang basah, itu yang terbaik. Ini saya temukan di kitab Umdatul Ahkam dan juga sarahnya di sini itu piswak kirotbi berdasarkan hadis ini. Nek nate monggo tumbas, Atau disediakan dan itu disunahkan penggunaan dan pemanfaatannya itu setiap kali butuh atau setiap kali so, sholat temen -temen. nah kemudian yang terakhir tadi Rasulullah s.a.w. mengatakan arrafi sebelum beliau meninggal dunia sampai tiga kali itu hamal musyar ilaihin fi beliau ha, hum, mereka yang disebutkan orang-orang yang diberi kenikmatan, yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. itu sebagaimana yang diisyaratkan di dalam surat An-Nisa Allahina an'amallahu alaihim orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka minan nabiyina dari para nabi wassittikina dari para suhada, wassuhada'i wasshalihin para suhada dan juga orang-orang yang soleh nih. maka kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. kita terapkan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk masalah ini masalah kebersihan masalah kesucian untuk diri kita istri kita, anak-anak kita supaya kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bangun tidur siwa indakuli wudu'in au solatin bersiwa, artinya kita jaga kesehatan juga kita jaga kebersihan-kebersihan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi salam ini kini buatan lepat asal tiga hadis tiga hadis kurang satu hadis dalam bab ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saat yang kalau akhir yang yang perlu tangletakan monggo. Oke, okay, monggo. Selamat. Mengenai bahwa oh, Kabun, kalau tulis hadis bukan kalau tulis hadisnya nih, man bukan tersampaikan nih. Nah, niki kalau batasan di hadis ini, itu di dalam hadis itu diterangkan man akala al basol barang siapa yang makan bawang gitu ya, kemudian atau kata ini saya belum menemukan hadisnya yang ini kitabeh kata barisan-barisan ini, cuman yang saya hafalkan itu manakala basal memakan bawang itu bawang merah, bawang putih atau petai atau sesuatu yang menyebabkan bau itu itu di dalam hadis itu falayakra falah Uh, yak kroben itu malah demikian. Hadis janganlah benar-benar mendekati masjid kami. Hadis ini, nih, nego, Bapak mengganggu orang lain itu ya, supaya tidak mendekati masjid waktu-waktu sholat ya. Jangan di, dilakukan, nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya dibersihkan ini belum saya temukan, harus berwudu dulu belum saya temukan, karena itu bukan uh, karena makanan asalnya itu halal nih, bukan haram, pete kan halal bawang pet, bawang merah putih juga halal asalnya halal bukan haram, bukan subah juga nih. dan juga belum saya temukan dalil atau keterangan harus berwudu terlebih dahulu hanya saja ya, ya dibersihkan diupayakan untuk hilang baunya Diupayakan, nah, saniki ponentan, mantan ngedo peti atau konteniku, sumrept, nah, boh, saya sakit, nih, menghilangkan baunya, nah, bubuk kopi, bubuk kopi campur kali gulung, ini tedong, hilang baunya, nah, niku nge, ternyata betul, ini bau batang tikus, itu, ada di sekeliling gulung, nih, nih, karu karu karuan, nonton. saya ambil kopi, saya taruhkan di situ, ternyata baunya hilang, kan? Nah, itu sakit, ditambah kalau berwudu lagi bagaimana? boleh-boleh ya? saja berwudu. Cuman kalau wajib dan harus, nah kita butuh dalil ini. Nonton lagi, lintunnya, waduh, mali. I eh, nek boten nanten muga-mugi ngaos dalu niki natesaken tambahan ilmu manfaat kami para jenengan. Allahumma robbana taqobbal minna inaka ka anta samiul alim wa tub 'alaina inaka anta tawwabur Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu 'ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.